Halo pasien OGD Balik lagi dengan kita Kali ini kita Mau bikin challenge tebak minuman Oke. Eh, oh iya, sebelumnya aku mau tanya nih Aturannya gimana? Jadi aturannya gampang Nanti mata kalian akan ditutup Terus aku akan kasih minuman random Lalu kalian tebak minumannya apa Oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Siap? Siap. Siap banget. Silakan tutup matanya. <laughs> Siap. Siap. Oke. Okay. Mana ini? Eh, Ini yang pertama? Oke. Cepat, cepat. Eh, <laughs> <laughs> apa <Siap? laughs> ini? Siap. Siap. Siap. Tiga, dua, satu. Hmm. Udah kali ini gimana udah ketebak? Udah. oke okay. dah Tiga, langsung tebak ya ya belum lagi belum lagi nggak Udah, udah ya, udah, ya. udah udah udah tau. Tapi... tahu udah tahu, udah, tahu. iket dua satu kata kola <tip> ya benar Dwi langsung <tip> <tip> kosong menunggu Dwi oke okay. nanti sama sih. sama tapi ini bukan kula sih <tip> Selanjutnya <tik> Enak tahu ini Oke dua. Satu, dua, tiga Meloriti. Menangnya Ana! banget <kupasuk> ya Oke okay. Oke selanjutnya Apa ini? Kau dingin? <tuk> <tuk> hmm. tahu, tahu nih benar rasanya? Enak. enak enak hmm, enak oke okay. oke okay. coba bisa. bisa siap satu mil tuh benar adui Yeay. Eh, lanjut ke minuman berikutnya. Tekan hmm. ya, nih aku okay. nih. Tekan nih. Mana ini? ini? <laughs> <laughs> Dingin-dingin kayak kenapa ini ya? Siap. Hmm. Siap, siap. Tuangkan minum. Uh. Ah. Hmm. Benar banget nih. enak ada kayak gigit gigi sparkling, ya. sparklingnya nya Iya. Apain? Hmm. Apa ya ini ya? Tapi ya ten. <tuk> <tuk> tapi. siap? 1 2 3. Benar. Wow. dua sama sangat ketat sekali ya. Oke, okay, semangat, semangat, semangat. Oke, minuman yang kelima. Tidak, Satu, dua, tiga. Air garam! Benar semua! Hei, lo nipu gue ya. Gila, asin banget. Tiga, tiga sama. Stornya, tiga sama. Itu air. Oke, okay, siap. Okay, siap. Okay. Minuman selanjutnya. Hmm, Punya harum! rasanya apa ya tahu rasanya? ya oke tiga, dua, yogurt blueberry benar okay. oke oke selanjutnya banyak hmm? <laughs> enak Ya, ya. silakan diminum. Mana hmm. rasanya? Hmm. Enak. Nak? Oke siap. Ya. Tiga, dua, satu. Good right? Yang benar, surprise. Oke minuman selanjutnya. Oke <laughs> siap. Silakan dicoba. Hmm, oh, manis ini, bau-baunya. Pasti manis lah ini. Mm. Gimana rasanya? Ada gak enak, manisnya? tahu? udah tahu apa? Udah oke, oke. Tiga, dua, satu, Air Amin. Salah Amin. Ya. kecap kecap. kayak gini ya Amin. <laughs> Amin. enak ya berarti skor masih sama ya oke okay. Selanjutnya mana mana? Go go go, go, go. Nah. Hmm. Iyi, jim -jim baunya. Harum. Coba coba. Hmm. Oke. Okay. Okay, yes. 3 2 1. Terus kasih. Benar. Red Velvet lima empat aku memimpin tundur. aku memimpin oke hmm. oke okay, okay. terakhir ya kan. hmm, tapi baunya enak harum hmm, enak sih enak buah ini buah tahu dah mantap ini sedok. Yang benar, ah. ya, Sekor masih sama. Mbak kalah, uh, minum. Apa nah, ini ya. ada hukumannya ya? Ayo, Ayo. Ayo. Ayo. Kita buka dulu boleh kan? Minum habis ya, buka dulu. Yang nih habisin semua Kemung-kembung yang... kembung loh, loh. <laughs> Ayo semangat, semangat, semangat, semangat <laughs> Enak dari wadah minum air garam Beser-beser <laughs> Hmm. Beser, beser. <laughs> <laughs> hmm. Oke, okay. bentuknya seru banget ya? Yang pasti seru banget dong! Ayo, kita besok mau main apa lagi nih? Bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa kalau kalian mau beli bubuk minuman dengan varian rasial lengkap, jangan lupa beli di Bevri. Apapun bisnis minumannya, Beaverick bang bakunya. Oke? Okay? Bye-bye.